Allah, Allah, Allah, Allah setelahnya kita pindah ke masalah menghafal menghafal surah-surah Malu sama Allah selalu inna wal asr 20 tahun solat 20 tahun itu terus diulang-ulang kalau hafal lagu bisa masa hafal Al-Quran tidak bisa harusnya hafal Al-Quran gitu kan? coba surah demi surah, surah demi surah gitu kan ya? dan kita punya waktu sholat banyak lima waktu sholat wajib belum sholat qabliyah, sholat ba'diyah, belum duha belum sholat malam, bisa diamalkan mudah dihafal itu ya? kalau saya bisa sampaikan metode 10 10 ya? dikali 10 sepuluh, atau 10 sepuluh plus sepuluh, ya maksudnya adalah kalau mau hafal Quran teman-teman sekalian satu hari nggak usah lebih dari 10 ayat, saya sarankan begitu mudah saja, 10 ayat saja pilih dan dari 114 surah, cari surah yang paling kita sukai. 114 surah. Misalnya bapak-bapak mau bahas tentang laki-laki, ada surah Nuh, Ibrahim, Yusuf, Muhammad, banyak kan? Yunus. Ada surah Nabi-Nabi. Ibu-ibu mau bahas tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, kan gitu. Masalah hewan-hewan, ada fil, ada nahal, ada angkabut, ada banyak kan? Ada gajah, ada... Uh, ada namel semut ya, ada nahal lebah, ada alang kabut, laba-laba dan sebagainya. Kita bisa kira-kira dari sekian surah ini mana yang paling saya suka? Pilih surahnya, mulai dari situ hafal dan metodenya 10 kali 10 maksudnya sepuluh empat sepuluh plus sepuluh, sepuluh kali baca, kan ya, gitu, dan 10 kali ulang, sepuluh kali baca 10 ayat saja itu maksudnya. Jadi misalnya bapak ibu buka surah alang kabut, sepuluh ayat pertama. Caranya gunakan cara pertama atau bacaan pertama bacaan kedua bacaan ketiga, ini untuk menghafal ya buka mata kita lihat per huruf, mata manusia adalah kamera tercanggih di dunia kita kalau datang satu tempat bapak ibu sekalian, sekali saja kita lihat mata kita sudah ngerekam ini nggak ada lagi megapikselnya mata ini ini, ini begitu kita lihat teman-teman sekalian, kita datang 10 tahun lagi ingat gak kira-kira canggihnya mata manusia gitu kan jadi kita lihat tulisan itu Sudah merekam Niat nih memang mau menghafal ya nama-nama lebih niat Kalau niat menghafal beda Kita lebih konsentrasi Rekam dengan mata Keluarkan suara Tangkap dengan kuping kita Baca Sepuluh ayat itu Baca Baca satu ayat Dua ayat Tiga sampai sepuluh Sudah selesai sepuluh Ulangin Ini, satu, ini cara yang pertama Kan saya bilang sepuluh kali diulangi. Yang kedua ulangin lagi yang sama Yang ketiga ulangi lagi yang sama Yang keempatnya Coba ulangi tanpa melihat coba lihat, yang nyantol berapa ayat nih kalau ada orang niat nih ikhlas itu nyantol 10 ayat, bisa nah, kalau setelah itu teman-teman sekalian ulangi lagi, yang keempat tadi itu di hafal ya yang kelima, enam, tujuh hafal atau tidak hafal ulangi metode 1, 2, 3 lihat dengan mata ucapkan dengan lisan, baca seperti orang baca jadi sudah enam kali kita baca kan 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 7 empatnya tadi kita ulangin hafalan Kemudian 8, 9, 10 ulangi dengan hafalan Insya Allah dengan cara ini sudah hafal 10 ayat 10 ayat teman-teman sekalian Anggap misalnya sholat duha 2 rakaat Baca di rakaat pertama 5 ayat Rakaat kedua 5 ayat Sholat qobliya juga begitu Kalau satu hari kita punya ada Sholat duha itu sampai 12 rakaat 2 rakaat kita salam rak. Yang setelahnya lagi kita membuat Rakaat yang keempat 3 dan 4 Kita ulangi lagi surah yang sama nggak apa-apa Boleh saja 5-5 ayat dua belas kita ulangi Qobliya Dula ada empat, Ba'diyya Dula ada empat, Qobliya Asar ada empat belum sholat nya sendiri, sholat tuhunnya kalau kita berjamaah pun kita bisa baca rakaat pertama, rakaat kedua kan Qobliya Maghrib, Ba'diyya Maghrib, Qobliya Isya, Ba'diyya Isya, Tahajjud sepuluh ayat diulang-ulangi, hafal di luar kepala itu mestinya bisa kan? kalau syaitan mengatakan tidak bisa A'udhubillahimineh syaitanurajim enggak ada kata enggak bisa sahabat dari Masa Islam 70 tahun hafal Qur'an kok kenapa kita enggak bisa? gitu kan asal penyakit al-malas dihilangkan Nah, ini yang jadi masalah berat ini <guluh> hanya karena males nah, nah. jadi itu caranya diulang-ulangi insya Allah bisa itu kan? 10 ayat 10 ayat Al-Quran itu 6666 ayat kurang lebih kalau kita teman-teman sekalian hafal setiap hari 10 ayat, 1 bulan kita anggap 30 hari, berarti kita punya 1 bulan berapa ayat? 300 ayat satu tahun 3600 ayat kalau satu bulan kita bisa 300 ayat satu tahun kan 12 bulan berarti 3600 ayat dua tahun, kurang dari dua tahun hafal 30 juz baik mungkin saya lupa Ustaz orang biasa lupa teman-teman Imam Haram sampai sekarang dari kecil hafal biasa lupa kan tapi orang lupa satu dua ayat gak ada yang lupa satu Al-Quran semuanya Hah? hafal dulu, lakukan dulu itu kan Pepatah basar mengatakan Jarib Taarif, coba dulu, kau akan tahu. Dihidangkan makan warnanya hitam, apa ini? Kayaknya nggak enak nih, nggak usah deh. Lo coba dulu, baru tahu rasanya. Oh ternyata enak nih, dodol manis, bisa. Bisa saja kan, kecuali kalau emang tidak halal itu lain. Tapi coba dulu, belum berusaha, belum hadir di Majelis Ilmu, kayaknya saya nggak cocok. Loh, dengar dulu, duduk dulu coba gitu. Jarib Taarif, coba kau akan tahu.